teman-teman, berikut adalah materi yang akan kami sampaikan pada pembelajaran penelitian eksotrem dan endotrem. Yang pertama ada termokimia, yang kedua ada pengertian eksotrem dan endotrem, beserta video penelitiannya, yang ketiga ada sistem dan lingkungan, yang keempat ciri-ciri reaksi eksotrem dan endotrem, dan yang terakhir perbedaan reaksi eksotrem dan endotrem. Tujuan penelitian terhadap materi 1. Mendeskripsikan tampilan dari pengembangan instrumen, pengukuran kinerja ilmiah pada eksperimen, reaksi eksotrem, dan reaksi endotrem. Yang kedua, mengetahui hasil uji validasi, pengembangan instrumen, pengukuran kinerja ilmiah pada eksperimen, reaksi eksotrem, dan reaksi endotrem. Termokimia. Apa sih yang dimaksud dengan termokimia? Secara definisi, termokimia berarti ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor atau energi panas dengan reaksi kimia atau proses-proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap pembelajaran apa itu yang dimaksud dengan eksoterm dan endoterm. Istilah eksoterm sendiri diambil dari bahasa Yunani yakni ekspos yang artinya luar dan juga term yang artinya kalor atau panas. Karena itu, exotrum bisa diartikan sebagai reaksi kimia yang dapat menghasilkan kalor. Reaksi ini terjadi karena adanya perpindahan kalor atau panas dari sistem ke lingkungan, lingkungan jadi lebih panas. Berikut ini adalah video penelitian dari reaksi exotrum yang kami coba menggunakan tape singkong. Pada penelitian pertama ini, kami mengguncakkan tape singkong lalu mendiamkannya selama 3 menit. Dan reaksi yang terjadi adalah tape singkong terasa lebih hangat setelah diguncakkan dan didiamkan selama 3 menit. Dibanding suhu ruangan ini, tape singkong menunjukkan adanya peristiwa reaksi eksotrem karena adanya perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan yang mengakibatkan lingkungan menjadi lebih panas. Sekarang kita cari tahu yuk apa itu yang dimaksud dengan endoterm. Istilah endoterm juga diambil dari bahasa Yunani yaitu endo yang artinya dalam dan juga term yang artinya kalor. Dengan kata lain reaksi endoterm berarti sebuah reaksi yang di mana kalor berasal dari lingkungan. Masuk ke dalam sistem Singkatnya, ini adalah reaksi yang menyerap kalor Dalam reaksi endotrop tersebut Perpindahan panas dari lingkungan ke dalam sistem Mengakibatkan suhu wilayah dari lingkungan menurun dan menjadi lebih dingin Karena reaksi endotrop ini menyerap energi Maka dapat menyebabkan energi dari sistem semakin bertambah Karena itu, etapnya juga bertambah sehingga perubahannya mempunyai tanda yang positif. Video penelitian yang kedua ini adalah proses terjadinya reaksi endoterm. Pada penelitian ini, kami menggunakan air putih dan pupuk orea. Setelah gelas yang berisi air ini dicampurkan dengan pupuk orea, gelas terasa dingin dimulakan embun. Ini menandakan bahwa reaksi antar orea dan air menunjukkan peristiwa reaksi endoterm. Dalam reaksi endotrem tersebut, perpindahan panas dari lingkungan ke dalam sistem mengakibatkan suhu wilayah dari lingkungan menurun dan menjadi lebih dingin. Dalam pembahasan pengertian eksotrem dan endotrem yang telah kami jelaskan tadi, kamu pasti menemukan istilah Sistem dan Lingkungan Lantas sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Sistem dan Lingkungan itu sendiri? Berikut penjelasannya Sistem dan lingkungan dalam ilmu termodinamika Yaitu sistem dan lingkungan adalah salah satu hal yang harus dipahami Sistem adalah tempat berlangsungnya reaksi termodinamika Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem untuk, Untuk mengidentifikasi identifikasi reaksi eksoterm dan, dan endoterm kamu bisa berpatokan pada ciri-cirinya apa, apa saja sih ciri-ciri endoterm dan, dan eksoterm? Mari kita, kita dengarkan penjelasannya berikut ini Pada reaksi eksoterm, kita memiliki ciri-ciri yaitu sistem dan lingkungan memiliki jumlah kalor yang sama Apabila kalor sistem dan lingkungan dijumlahkan, maka hasilnya adalah 0 Kalor dari lingkungan lebih kecil dibandingkan kalor sistem pada akhir reaksi. Jumlah etapil atau jumlah energi produk lebih kecil dibandingkan etapil reaksi. Pada ciri kedua yaitu reaksi endotrem. Ciri-ciri reaksi endotrem antara lain turunnya suhu lingkungan etapil H bernilai positif. Kalor mengalir dari lingkungan ke sistem. Perbedaan pertama antara reaksi eksoterm dan endotrem adalah perubahan entalpi Dalam reaksi eksoterm nilai perubahannya negatif Perubahan tersebut biasanya dihitung dengan hukum Hess Dalam hukum tersebut dikatakan bahwa entalpi itu berbanding lurus dengan perubahan suhu Penurunan suhu yang terjadi pada reaksi eksoterm dapat mengubah suhu menjadi negatif Akibatnya, perubahan entalpinya juga akan memiliki nilai negatif. Sedangkan perubahan entalpi dalam reaksi endotrem hasilnya positif. Karena terjadinya kenaikan suhu sehingga mengakibatkan perubahan suhu menjadi positif. Dari kedua percobaan reaksi yang sudah kita sampaikan tadi, membuktikan bahwa adanya reaksi eksotrem adalah suhu produk reaksi lebih tinggi daripada suhu awal. Sementara adanya reaksi endoterm bila suhu produk reaksi lebih rendah daripada suhu awal. Jika dikaitkan dengan entalpi H, maka untuk reaksi eksoterm HPHR dengan H bernilai negatif, sementara untuk reaksi endoterm HRHA dengan H bernilai positif. Terima kasih sudah menonton video penelitian kami, sampai jumpa di lain waktu. Bye teman-teman!